Wadidaw, lihat teman, di sini ada kereta Thomas. Wow, wow, wow, wow, sebelum lanjut, jangan lupa di-subscribe dulu ya, teman. Wadidaw, lihat teman, ada banyak sekali mainan di sini. Wow, wow, wow, wow. Ayo kita ambil mainannya satu-satu. Wih! -satu. Ini truk sampah teman. Wow wow wow. Di sini juga ada go-kart teman. Wah, lihat teman. Ada eskavator besar sekali teman. Wah. wah wah wah Wow. Ada mixer truck widi widi and Ya teman, di sini ada mobil box. Wah, ada dan truk ke teman. Wah, ada tangki kecil. Wow, besar sekali ini mobil apa ya teman? Wah. Ini dump truck, teman. Wah, ha, ha, lihat teman, di sini ada monster jam. Wah, ada juga forklift. Wah, hai! Lihat, ya, teman, ada mobil bajai. Wedeh, wedeh. Wah, ada ekskavator lagi, teman. Oh. Adalah nih Aku tidak bisa tidur Ini Wah Ada kereta Thomas juga teman Ini. Ada eskavator lagi Hai, yang ini mobil kontainer. Wahahaha, ada mobil ambulan. Why? Ini ada mobil roket, teman. Dan ini MLRS dengan puncul roket. Do Hah? Mobil roket lagi? Lop sejarah MLRS telah digunakan oleh Jerman. Wow. Ada eskavator kecil juga, teman. Wody ya, lihat teman, di sini ada mobil tangki. Wah, wih, wih, bagus wih, wih, wah, bagus sekali ya. asik wah ada lagi teman mobil dump trucknya wah ini mobil dump truk teman. Wow, besar sekali ya! Wah, ada dump truk lagi, teman. Oh, wadidaw, lihat, teman! Di sini masih ada kereta Thomas. Wah, mobil ambulan lagi. Wow, kereta panjang! Eh, wow, bus panjang! Wah! Wow. Ada mobil keren juga, teman. Widih, ini... tangki panjang. Wow. Double decker, teman. Wah, dan truk lagi. Wiri wiri wiri, Ini tangki kecil, teman. Wow, lihat, teman. Mainannya sudah terkumpul. Waktunya kita bawa pulang. Oh, iya. Jangan lupa subscribe dulu, ya, teman. Dadah.